Lagi. Kami dari TKP Tegungan Perikanator, kami laporkan bahwa titiknya ada dua longsorannya, yaitu satu seperti yang Bapak Ibu lihat di atas, ada batu masih menggantung dan siap-siap untuk jatuh, kemudian TKP kedua. ke kedua, uh, bebatuan juga masih menggantung dan uh, termasuk ini sebatang pohon yang sangat besar dan di atas itu juga ada pohon yang sudah siap-siap uh, untuk tumbang jadi ini uh, para bukti uh, kendaraan yang tadi malam uh, satu unit senior yang tertimpa oleh batu sementara jalur kami lakukan buka tutup dan sambil untuk melakukan pembersihan, kami himbau kepada seluruh masyarakat yang tidak bersebentingan mendesak atau yang sangat krusial uh, sekali tidak usah melakukan perjalanan apa -apa dan perjalanan ke supaya lebih aman. Terima kasih. Dan... Bulan, dan bulan, bulan. Turun, turun, ong dong. guys, Ada Bisa nih bang, bisa bisa nih. bisa bang. Gak pakai alat, ini alat, ini alat nih. nih bang. Ada yang Longsor di, di, di leo atas tete tadi. Uh, longsor terjadilah kayu dan batu. Uh, di sini telah menimpa dua mobil, satu. Uh, Mobil uh, Fortuner Dan satu lagi Mobil Seni kemungkinan Karena sudah remuk sekali Lagi situasi apa, ekop, Evakuasi telah tadi orang awal ini lagi. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu. Satu. Satu. Satu. Satu. Satu. satu. Lagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, ayo, ayo, habis. Satu satu, satu. satu. satu lagi. Jangan lari dulu ini. Mohnya. ini digeser jatuh pula. Ini ini bisa digeser gue ya bisa bang bisa bang gue batu gue ini gak ini ini ini saya ini ini akan menggetar ini batu ini. Yang, ini, batu. Yang ini aja dulu, ya, sabar, bang. Lu, sabar, ya. Pernah, bang, tolong, Bang. Iya, Bang, tolong Bang, sabar, Bang. Oh, Tuhan. 花很快哈